so guys balik lagi bareng gua dan dermolana di game Arknight lagi ya di video kali ini kita sesuai janji kalian ya yang mana itu gua ada tiga pilihan ya Kalian banyak pilih annihilation yang baru, ya. Oke, kita langsung saja tanpa basa-basi, ya. Kita langsung ke Annihilation-nya. dan by the way, gue masih belum ada melihat spoiler-spoiler dari YouTube manapun, ya, dari Dreamy Kardarianu. Siapalah, apalah semak, segala macam, masih belum tahu apa isi di dalamnya itu, ya. Gue yang tahu itu baru ini doang, nih, ya. Mapnya ini, ya. Nah, mapnya seperti ini. Nah itu dia Oke okay, sepertinya kita tidak perlu memakai operator yang push atau pull itu seperti Xiao dan Rope Atau siapapun lah yang bisa narik atau mendorong itu ya Soalnya kagak ada jurang ini bos Oh iya dan berdiri gue lupa juga mengatakan kepada kalian Kalau ini mapnya ini ada tiga macam Enggak salah, nah ini mapnya ada tiga macam: satu itu berotasi tiap hari, ya, eh, tiap hari atau tiap minggu, ya. gua enggak tahu juga. Dan satunya lagi ini permanen, ya, seperti halnya di CC, ya. Jelas banyak bacot lubang, oke. Okay. Kita mulai, dan ini lesson, oke. Okay. Hmm, kita enggak perlu ini, mungkin. Oke, okay, gua ganti ke siapa? Ya? Oh iya ya Defender kita cuma satu doang cuy kita ganti me Shine. Oke okay, thank you Oke okay, kita mulai ya ya semoga sajalah ya kita cuma testing doang ya kagak langsung kelarin ya ini gua mau tahu ini bagaimana ya di disini dan mapnya ini seperti di ini nih Kazimers Mars ini ya eh Kazimers Major oke okay, di atas ya eh, entar itu tadi di atas di lewat atas ya oke okay, berarti di sini, ya oh iya yeah. aduh justice pun itu juga ini okay. Siapa lagi nih? Siapa lagi bos? Ini aja? Ini ada ini di sini ya. Ada dua tempat Jangan ini. Mekisuru, Oke, ini di bawah. nih. dapat mana nih? Debat atas ya? Ya, eh, boy, boy, boy, boy. <laughs> aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Terus sana, boy. Waduh, salah orangnya, nih, gua. Nih. Salah tempat ini, seharusnya ini di sini. Ini di sini, kebalik kebal Udah dipikusnya, Pak. Gua Texas, Texas. Mana nih? Oke di sini. Oh. Wow. Lubangnya 421 ya, bukan 400 lagi. Wait. Naik ke atas, we. Nose? nggak pikir ke bawah itu, ini ke atas tuh oh. oh my god, ada di aduh, aduh, aduh jangan lari cuy. waduh, ini, ini sponsornya ini, cuy waduh sponsor harus jangan dia ngasih buff apa ini oh my god oh no, no, no, no, no, no. Oh shit, men, kita ketinggalan dong. Oke, okay, kita kelewatan dong. Sponsornya kelewatan. Yalah, kita percepat lagi. Oh, oh, oh. Kita nggak dapat buff ini, ataupun penebang kayu. coba Oke okay. hmm, itu tunggu sebentar Hei. Hmm. Sudah kita taruh di sini aja ya. Ya. Yeah. Oke okay, ini taruh di belakang oke okay, Waduh ada pesawat lagi dong ya yeah, ya yeah. Oh my god baru harus kebawa petuh, wow! Oh, ini ya lumayan. Nah, satu ya, ya kan? Cuman ini harus ditaruh di mana, boy? Ini apa? Aduh, skillnya cuy. Ini oh, gak lupa, skillnya ini cuy. oh my god waduh oh man nah, intinya kita nyoba lah ya testing ya woi woi kelihatan cuy astaga naga hahaha <laughs> 151 doang ya karena gua enggak tahu itu apa yang terjadi di dalam ya ya jadi kita cuman di sini. seharusnya kita membawa dua operator sniper tipe penembak bukan AOE ya berarti W tidak bisa dipakai sini ya mungkin karena kita tapi enggak tahu juga ini ya musuh kedepannya nanti itu ya untuk sementara kita minimal ada dua inilah ya dua tipe aerial sniper ya untuk di udara itu ya oke okay, 75 tambahannya ya Mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya stuck, eh, supaya tidak stuck, dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video gua lainnya. Oke, okay? kita lanjutkan nanti itu di lain waktu. Mungkin gua sedikit mode-Mode eh, mode serius lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.